selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya nah untuk di pertemuan ketiga yaitu kita masih di teks laporan hasil observasi nah di sini kita akan mempelajari nah di disini dalam pertemuan ketiga dan keempat itu ibu gabungkan ya materinya nah baik kita langsung saja nah untuk pertemuan ketiga dan keempat ini kita akan mempelajari kata serta frasa nomina dan verba jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah Verba atau yang biasa disebut dengan kata kerja Dan nomina itu disebut dengan kata benda Untuk memahami hal tersebut Kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa Kata terbentuk berbentuk morfen atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil atau dapat memiliki arti maupun tidak nah yang bersifat bebas dan bisa berdiri sendiri, nah contohnya buku buku itu kan ada memiliki arti nah sedangkan yang tadi pengertian, kata itu berbentuk morfem, yaitu morfem bebas nah bisa memiliki arti maupun tidak nah contohnya itu buku tarik ataupun yang tidak memiliki makna Nah, selanjutnya, frasa merupakan gabungan beberapa unsur, namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa merupakan contoh kata non-predikatif, atau tidak menduduki subjek dan dan predikat. Contoh terdiri atas itu disebut dengan verba. Siswa teladan itu disebut dengan nomina. Nah, frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata. Frasa verba adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Nah, itu yang dimaksud dengan kata berbentuk morfem, ataupun morfem bebas, dan frasa, baik itu frasa nomina maupun frasa verba. Nah, kita lanjut. Afiksasi. Kita akan mempelajari yang dimaksud dengan afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, Kata yang digunakan Dapat berupa kata dasar Atau kata bentukan Kata dasar Adalah kata yang belum Mendapat imbuhan Pemajemukan Atau pengulangan Kata bentuk Kata bentuk adalah Kata yang telah mendapat Kata bentukan Adalah Kata yang telah mendapat imbuhan Atau afiksasi nah, Ibu ulangi dalam kegiatan berbahasa kita digunakan da kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Nah kata dasar adalah bentuk adalah yang belum mendapat imbuhan. Nah berarti dia itu yang belum mendapat imbuhan pemajamukan dan pengulangan. Nah sedangkan kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan atau bisa, atau yang biasa disebut dengan afiksasi. Pengulangan biasa disebut dengan reduplikasi dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis, misalnya kata berjenis verba dapat merubah menjadi nomina. Nah, jika mendapat imbuhan, contoh kata minum itu masih verba. Nah, sedang verba itu kan dia masih uh, kata aslinya, dia belum mendapat imbuhan. Nah. Sedangkan uh, kalau dia sudah mendapat imbuhan itu mendapat imbuhan an menjadi minuman. Itu disebut dengan nomina. Berarti dia berubah, berubah dan mendapat uh, imbuhan di situ. Imbuhannya itu penambahannya an. Jadi minuman dari kata minum menjadi minuman. Nah, kalau masih dia dalam bentuknya itu disebut dengan verba ya. Nah, kalau dia sudah mendapat imbuhan, itu dia disebut dengan nomina atau mendapat imbuhan atau mendapat imbuhan. Nah, kita lanjut. Satu, satu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me im, dapat imbuhan me, be, di bahkan terkadang ter atau kean nah, sementara itu kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika dibentuk imbuhan pe pe dalam kurung n pe dalam kurung r atau terkadang ke setrip an nah, itu yang dimaksud dengan afiksasi, berarti dia uh, di situ. Kalau dia masih dalam bentuknya tidak ada imbuhan itu disebut dengan verba nah, Kalau dia sudah ada imbuhan itu dia disebut dengan nomina. Berarti ada penambahan imbuhan di situ ya. Nah, selanjutnya. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat uh, tabel yang telah Ibu sediakan di belakang ini. Berikut adalah contoh afiksasi. Nah, kalau kalian lihat di situ di tabel itu yang pertama kata yang sudah diberi imbuhan disebut Nah jenisnya itu verba. Jenisnya itu verba. Nah kalau dia disitu kan penambahan imbuhannya itu di. Nah kata dasarnya itu dia disebut, katanya kata dasarnya itu sebut, disitu. nah itu yang disebut dengan verba. Berarti dia disitu e, kalau dia masih e, kata dasarnya dia disebut verba. Nah, jenisnya itu verba. Nah, kalau dia sudah memberikan imbuhan, itu dia disebut dengan nominal. Nah, ya. nah contohnya disitu kata berimbuhan disebut. Nah, jadi, jenisnya itu verba, imbuhannya itu penambahannya di kata dasarnya sebut. Nah, begitu juga yang kedua, menakutkan. Nah, dia disebut dengan jenis verba, imbuhannya itu, dia disitu me dalam kurung tambah n, dan garis miring, garis miring, strip setrip itu ditambah juga dengan kan, nah kata dasarnya itu takut, nah jadi itu ada penambahan imbuhan dan yang ketiga itu kemampuan nah kata nomina, nah mengapa dia disebut dengan nomina, karena dia disitu uh, sudah menggunakan perimbuhan di situ ya, nah jadi dia disebut dengan kata nomina nah jenisnya itu nomina, nah kita lihat di situ imbuhannya itu adalah ke setrip miring. Nah kata dasarnya itu mampu. Nah selanjutnya, nomor 4 getaran jenisnya itu nomina imbuhannya an, kata dasarnya itu getar. Menyusui jenisnya itu verba, imbuhannya itu me dalam kurung n dan ditambah juga dengan i. Nah, kata dasarnya itu susu. Nah, jadi kalau ada perimbuhan itu dia di, e, menambahkan menyusu itu dia ada me-n dan i. Yang selanjutnya itu berasal jenisnya itu verba. Imbuhannya itu be dengan r. Nah, kata dasarnya itu asal dan yang selanjutnya itu mengisap. Nah, jenisnya itu verba dan imbuhannya itu me dengan n dan kata dasarnya itu isap. Nah, menggigit. Nah, jenisnya itu verba, imbuhannya itu me dengan n, kata dasarnya itu gigit. Gigitan. Jenisnya itu nomina, imbuhannya itu an dan kata dasarnya itu gigit. Penelitian. Jenisnya itu nomina, imbuhannya itu pe dalam kurung N, P, N, dan An Dan kata dasarnya itu teliti Nah itulah uh, salah satu contoh jenis verba, nomina, jenis verba dan nomina Nah selanjutnya Kalimat definisi atau kalimat deskripsi Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan Atau penjelasan atas suatu objek serta secara umum Nah, jadi itu yang dimaksud dengan uh, kalimat definisi Kalimat definisi seringkali membuat kata adalah atau menggunakan verba untuk menjelaskan suatu objek Contoh kalimat definisi yang terdapat pada teks laporan hasil observasi berjudul wayang Wayang yang kemarin yang sudah kalian lihat teksnya Nah, itu kalian lihat Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, itu disebut dengan definisi. Dia menjelaskan keterangan di situ ya. Nah, selanjutnya. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu yang sebagai pemeran tokoh. Nah, dia itu menjelaskan kalimat definisi di situ. Dan yang selanjutnya itu kalimat wong atau bahasa Jawa yang berarti orang. Berarti wayang orang adalah salah satu Pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Nah, selanjutnya itu wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau bahasa jawanya itu suket. Nah, jadi itu dimaksud dengan kalimat definisi. Nah, kalimat definisi itu contohnya yang sudah kalian lihat di teks kemarin itu uh, wayang. Nah, ini gua ambil dari teks yang kalian sudah pelajari. Nah, selanjutnya, kalimat deskripsi. Nah, jadi kalimat definisi dengan kalimat deskripsi itu berbeda ya. Nah, kalimat deskripsi berisi penjabaran ataupun mendeskripsikan suatu objek yang membedakan Nah, yang membedakan kalimat definisi dengan kalimat deskripsi adalah penjabaran karakteristik objek lebih spesifik. Nah, jadi kalau kalimat deskripsi ini dia lebih Karakteristik penjabaran karakteristik objeknya itu lebih spesifik. Nah, kalimat deskripsi seringkali melibatkan tangkapan panca indera ataupun mata, seperti warna bau. Nah, indera itu berarti penciuman, bau, tekstur, suara, dan lainnya. Kalimat deskripsi yang terdapat pada teks wayang. Nah, ibu ambil dari teks wayang kemarin karena kalian sudah pelajarinya. Jadi, biar lebih mudah lagi dipahami oleh kalian. Nah, jadi kalimat deskripsi yang terdapat pada teks wayang itu sebagai berikut. Nah, ini contoh kalimat uh, deskripsi wayang yang kalian pelajari uh, pertemuan satu, pertemuan kedua kemarin. Nah, contohnya itu seperti ini. Wayang ini terbuat dari Kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaedah ulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dan bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit, nah itu dimaksud dengan kalimat deskripsi, dia berarti lebih spesifik lagi nah berarti dia lebih spesifik lagi bukan sebagai uh, kalimat definisi saja, nah jadi dia itu des, uh, lebih spesifik nah contoh kata spesifiknya disitu ada kulit kerbau yang ditatah, diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendangan dan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah contoh keduanya wayang purwa terdiri atas beberapa. Nah berarti itu dia spesifik beberapa gaya atau gerak seperti gerak kesunan mangkuneg gerakan ngayuk Yakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya Nah, contoh selanjutnya lagi untuk kalimat deskripsi Berarti dia lebih spesifik lagi Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng Nah, contoh selanjutnya lagi Selain wayang golek Sunda yang terbuat dari Kayu, nah dari kayu berarti itu dia lebih spesifik. Dia bilang di situ terbuat dari kayu. Ada juga wayang menak atau sering juga disebut dengan wayang golek menak. Karena cirinya itu mirip dengan wayang golek. Nah, jadi dia itu punya lebih ke spesifikasi lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat deskripsi. Nah, jadi beda ya kalimat uh, deskripsi dengan kalimat definisi itu beda kalau deskripsi itu dia lebih uh, spesifik lagi dia cirinya ataupun penjabarannya itu lebih spesifik lagi dan selanjutnya kalimat simpleks dan kalimat kompleks, kalimat simpleks adalah tipe kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat Nah, jadi apa yang dimaksud dengan subjek? Nah, subjek-subjek Ataupun biasanya itu uh, dikenal dengan subjek Adalah bagian klausa yang menandai Apa yang dibicarakan pembicara Nah, jadi disitu yang dimaksud dengan subjek Apa yang kita bicarakan oleh dengan pembicara Nah, sedangkan yang dimaksud dengan predikat Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan Apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek Nah, jadi itu pengertian subjek dengan predikat Nah, kalimat simplek merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa Nah, satu klausa itu apa tadi? Yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat Nah, jadi itu yang dimaksud dengan satu klausa Nah, Kalimat ini hanya memberikan satu informasi. Nah, oleh karena itu kalimat simplex juga bisa disebut dengan kalimat tunggal. Nah, berikan contoh simplex dengan bermacam pola. Nah, kita lihat nanti kalian lihat di belakang itu, ibu sudah uh, berikan contoh. Nah, di situ ada kata predikat, subjek dan keterangan untuk yang a. Nah, contohnya itu predikat. Nah, predikat itu predikat itu adalah tadi adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan. Nah, apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek? Ada. Nah, di predikatnya ada. Beragam jenis topeng. Nah, subjek itu kan tadi subjek itu adalah bagian subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan. Nah, berarti subjek di sini apa yang dikatakan itu adalah beragam jenis topeng. Nah, di situ berarti uh, beragam jenis Nah, sedangkan keterangan di situ adalah di museum ini. Nah, keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan nah meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat nah jadi disitu uh, meluaskan berarti di museum ini berarti ataupun yang membatasi uh, kalimat subjek dan predikat itu nah jadi di museum ini jadi ada beberapa jenis topeng di museum ini dan yang kedua itu kelelawar merupakan hewan unik nah jadi disitu ada subjek, predikat dan pelengkap, nah di sini subjeknya itu kelelawar. Subjeknya itu kan pengertiannya adalah pengertian subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicaraan. jadi kita itu membicarakan kelelawar di situ. Kelelawar merupakan merupakan ini disebut dengan predikat. Nah, predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek? Nah, berarti uh, yang menandai kelelawar merupakan, nah, berarti uh, menandai bahwa merupakan, nah, hewan unik. Nah, jadi pelengkapnya itu adalah hewan unik. Nah, apa yang dimaksud dengan pelengkap? Pelengkap adalah bagian frasa "verba" yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Nah, jadi yang disebut dengan pelengkap itu adalah bagian frasa atau verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Nah, yang selanjutnya itu ada SPOK. Berarti di situ ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah di sini wayang, wayang it, wayang tersebut berarti menjadi subjek. Berarti bagian klausa yang menandai yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara? berarti kita membicarakan wayang tersebut, nah itu yang dimaksud dengan subjek predikat pengertian predikat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek berarti apa yang dikatakan oleh uh, pembicara tentang subjek nah jadi, wayang tersebut berbentuk nah, apa yang dibicarakannya berbentuk Pipi, nah, objek itu adalah perbuatan. Nah, objek adalah perbuatan. Kalimat yang dikenai perbuatan atau kata benda. Nah, jadi di situ perbuatan, jadi kata bendanya itu di situ pipih. Jadi, objek ini kan uh, perbuatan atau kata benda, berarti di sini itu pengertian objeknya. Di sini adalah pipih. Nah, jadi seperti wayang kulit. Nah, berarti keterangan di situ ya. Berarti dia membatasi kalimat tersebut. Nah, sedangkan keterangan itu kan membatasi atau dia itu meluaskan dari makna subjek dan predikat. Nah, berarti keterangannya itu adalah seperti wayang kulit. Nah, itulah yang dimaksud dengan subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah, selanjutnya itu adalah kalimat simpleks. Nah, kalau kalimat kompleks, nah, kita kita lanjut lagi. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Nah, kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam yaitu kalimat kompleks atau kalimat majemuk setara. Nah, jadi itu kalimat kompleks ini dibagi menjadi dua macam yaitu kalimat kompleks atau kalimat majemuk uh, setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Nah, berarti itu uh, kalimat majemuk ini ada dua, yaitu kalimat um, kalimat majemuk setara dengan kalimat kompleks. Ataupun majemuk bertingkat, nah jadi uh, dalam kalimat kompleks ini ya, Ibu. Ibu, tekan kan ulang tadi itu salah, salah penyebutan. Nah, kalau kalimat kompleks ini dia ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu kalimat-kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, berarti kalimat kompleks majemuk setara dengan kalimat kompleks majemuk bertingkat. Nah, berarti ada ada dua macam di sini. Nah, sedang kita lihat lagi. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam dalam kalimat majemuk setara berbentuk induk. Induk kalimat atau klausa atasan fungsi-fungsi yang membentuk tingkat yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif atau disebut dengan klausa bawahan atau anak kalimat kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif setara sedangkan majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subor subordinatif ataupun bertingkat. Nah, jadi contoh kalimatnya ini kalian bisa lihat di belakang contoh kalimatnya konjungsi konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif ataupun subordinatif atau disebut dengan bertingkat. Kalau konjungsi koordinatif itu dia disebut dengan uh, kon, disebut dengan Konjungsi setara, nah, sedangkan sedangkan konjungsi subordinatif itu disebut dengan bertingkat. Nah, kita lihat di sini. Uh, cermatilah contoh kalimat kompleks di bawah ini. Kalimat kompleks setara, nah, ini kompleks setara disebut dengan konjungsi core di natif. nah dilihat di situ kalian bisa lihat uh, keterangannya itu dalam budaya modern subjeknya itu wayang berfungsinya itu predikat menghiburnya itu pelengkap dan uh, dan ini adalah konjungsi konjungsi koordinatif dan pelengkapnya juga di situ mendidik nah jadi uh, yang dimaksud dengan koordinatif itu seperti dan tetapi, apalagi di situ, dan masih banyak lagi anak nah, ini di sini. Ibu cuma berikan contoh dua. Nah, selanjutnya, yang B, contoh kedua yang untuk kompleks setara itu kelelawar sebagai subjek aktif, sebagai predikat pada malam hari, sebagai keterangan. Nah, tetapi, nah, tetapi ini sebagai kondisi koordinatif. Tidur predikat pada siang hari keterangan. Nah, jadi, itu adalah uh, contoh kalimat kompleks setara atau konjungsi koordinatif. Selanjutnya, kalimat kompleks bertingkat. nah Ini kan tadi ada disebut dengan klausa atasan dengan klausa bawahan. Nah, kalian bisa lihat lagi di belakang itu sudah ibu kasih uh, Contoh kalimat kompleks bertingkatnya yang pertama a keberadaan topeng nah itu sebagai subjek keberadaan topeng itu sebagai subjek tidak dapat dipisahkan sebagai predikat dengan museum angkut nah itu sebagai keterangannya itu disebut dengan klausa atasan nah sedangkan klausul bawahan klausul bawahan itu e, seperti karena atau kedua tempat ini atau berada atau di tempat yang sama nah itu sebagai keterangan nah itu e, klausul bawahannya ini dia mempunyai subjek predikat dan keterangan Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu B Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek atau yang dipertunjukkan atau boneka kayu Nah, jadi selanjutnya, itu sebagai konjungsi antar kalimat Jenis wayang yang lain itu sebagai subjek adalah sebagai predikat wayang golek atau yang dipertunjukkan atau boneka kayu sebagai objeknya itu disebut dengan klausa atasan. Nah sedangkan klausa bawahan wayang golek itu sebagai inti objek inti objeknya. Sedangkan yang itu sebagai konjungsi perluasan konjungsi perluasan mempertunjukkan sebagai predikat objek boneka kayu itu sebagai objeknya itu dimaksud dengan klausa bawahan. Nah, yang dimaksud dengan klausa atasan adalah klausa yang tidak menduduki fungsi sintaksis dan fungsi lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan sintaksis? Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, itu yang dimaksud dengan um, fungsi, sintak, fungsi sintaksis. Nah, selanjutnya, klausa bawahan adalah klausa yang tidak menyampaikan pemikiran lengkap. Nah, itu yang dimaksud dengan klausa atasan dan klausa bawahan. Untuk pertemuan ketiga ini, nah... Kalian masih di materi teks laporan hasil observasi. Nah, di sini sudah Ibu sediakan LKPD untuk pertemuan ketiga. Nah, di sini sudah ada teks yaitu tentang sampah. Nah, tinggal kalian baca, tinggal kalian lihat lagi teksnya. Setelah itu kalian eh, kerjakannya eh, sendiri ya tidak berkelompok ya nah disitu diskusikan dengan temanmu jadi kalian hanya mengerjakan sendiri tidak berkelompok mengenai interpretasi isi teks laporan hasil observasi yang terdapat dalam teks 1 tuliskan pernyataan umum atau klasifikasi dan aspek yang dilaporkan ke dalam tabel berikut nah jadi ini sudah ada ibu siapkan tabelnya tinggal kalian eh, kerjakan tinggal kalian baca dulu teksnya Nah, setelah itu kalian masukkan pernyataan umum atau klasifikasinya dan aspek yang dilaporkan. Nah, selamat mengerjakan. Ingat ya, mengerjakannya secara individu, bukan kelompok.